Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, Lesti, Lovers, Bilauvers, dan Leslar Lovers dimanapun kalian berada. selama siang, selamat datang, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar menarik, terbaru, dan bahagia dari idola kesayangan kita, Lesti dan Rizky Billar.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 Di gambar pertama, kita awali dengan informasi yang sangat penting dari MRB Clothing Line Ini mengenai launching produk MRB Karena satu dan lain hal, untuk soft, launchingnya di tanggal 20 ya insya Allah untuk launching, persahabat ya, tadinya tanggal 15 atau 16, dan kita lihat di sini informasi langsung dari MRB, karena satu dan lain hal, persahabat ya, untuk shop launchingnya itu di tanggal 20, mundur, dari 15, sekarang persahabat informasi yang kita dapatkan itu tanggal 20, itu akan launching produk MRB, bismillah. Semoga sukses terus bisnisnya MRB Clothing Line, ditunggu banget ya, pokoknya produknya. Mudah-mudahan usaha Leslar selalu diberikan kelancaran, sukses terus untuk idola kesayangan kita. Kita lihat juga persahabat di kolom komentar begitu banyak respon yang diberikan di antaranya akun calon baby sister-nya Leslar mengatakan, Bismillah semoga sukses bisnisnya, banyak disukai semua kalangan masyarakat dan berkah dunia akhirat. Amin. Masya Allah. Ada juga tanggapan lain dari akun Voli Nasr mengatakan, amin ya Allah ya Rob, semoga laris manis bisnis clothingnya Papa Bilar, amin. Begitu banyak doa yang baik, doa-doa dari orang-orang yang tulus mensuport dan mencintai Lesnar Family. Kemudian persahabat kita lihat juga, tanpa kita sadari, opa Daniel, persahabat ya ternyata ambil langkah untuk membela Rizky Bilar. Ini mengenai foto Rizky Bilar yang disobek ya Opa Daniel kompak dengan teman dan sahabat dari keluarga besar Pemuda Panca Marga Provinsi DKI Jakarta Selatan Memohon ya untuk minta klarifikasi dari TV Indosiar Mengenai penyobekan foto Rizky Bilar pada acara ulang tahun TV Indosiar karena merupakan perbuatan yang tentunya tidak baik Ini tentunya persahabatnya membuat kita terharu juga Dengan apa yang dilakukan oleh Opa Daniel Bentuk pembelaan buat sang anak Kita dukung persahabatnya apalagi ini menyangkut idola kesayangan Dan fotonya dirobek di acara ulang tahun Indosiar Mohon dihadirkan di stasiun TV Indosiar pelaku penyobekan foto riski bilar sekaligus permintaan maaf pelaku opa daniel dan teman-teman ini menghimbau persahabatnya kepada stasiun tv Indosiar untuk dihadirkan sang pelaku penyobekan foto riski bilar dan sekaligus permintaan maaf pelaku Yuk sama-sama kita kompak untuk dukung apa yang dilakukan oleh Opa Daniel. Ini juga bentuk pembelaan ya buat Rizky Bilar Kita lihat juga di kalimat komentar begitu banyak tanggapan yang diberikan juga. Diantaranya dari akun Yusuf Leslar mengatakan Bismillah semangat orang-orang baik. Doa kami selalu menyertai kalian. Ada juga tanggapan dari akun Level Lovers Badang real semangat Opa. Doa kami menyertaimu. Begitu banyak respon yang luar biasa. Kita lihat juga tanggapan Riles Larkin dari Ks1. "Bismillah, lanjutkan. Kami aja cuma fans sakit hati rasanya. Dada mau pecah tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah kelewat batas tontonan yang sangat tidak layak ditampilkan. Salah apa bilar sama kalian sampai sakit hati sekali? Orang tua mana yang tega melihat gambar anaknya disobek-sobek tanpa sebab?" Ini yang membuat tentunya Opa Daniel pun bergerak untuk membela sang anak persahabat dia. Tidak ada masalah dengan stasiun TV tersebut, malah Leslar dijadikan bahan candaan, tontonan yang tidak baik, yang lebih sakit hati foto sampai dirobek-robek. Kita lihat juga ke kabar berikutnya mengenai karya Bunda Lesti. Lagu egois persahabat yang luar biasa. Jadi, model video lagu pertama Lesti yang mencapai 70 juta viewers di Youtube. Wow, Lesti Kejora kembali meraih pencapaian melalui model video clipnya egois yang kini telah mencapai 70 juta viewers di Youtube. Dan ini menjadikannya sebagai lagu pertama Lesti yang mencapai angka tersebut. Ini keren banget bersahabat, Masya Allah. Congratulations ya untuk Bunda El, mudah-mudahan terus berkarya dan memberikan karya-karya terbaiknya. Dan selanjutnya, kita lihat juga persahabat di unggahan Bunda Lesya semalam, yang mengunggah video Momen Ketika di Tanah Suci. Ini mendapat komentar juga persahabat ya, salah satunya dari Tevitri Carlina, yang memberikan doa, Alhamdulillah, sehat-sehat selalu dede dan keluarga. Masya Allah, Tevitri selalu mensupport dengan tulus, dengan... Baiknya, luar biasa TVT Carlina, mudah-mudahan selalu sehat dan selalu mendukung men-support Lesti dan Rizky Bilar. Kita selalu menunggu dan selalu menantikan kejutan bahagia dari Leslar dan selalu mendoakan yang terbaik untuk rumah tangganya. Hanya doa-doa baik selalu kita berikan untuk idola kesenangan kita. Jangan kemana-mana para sahabat terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan terus memberikan info-info terbaru. Dan pastinya gambar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.